Jalang pelok Hehehe, uh, Midon, Idan tolong aku wih, wih, biasa aja dong, Cil Ada apa nih? Eh, uh, ini, don, uh, Aku, aku gak mau jomblo Aku, aku mau punya pacar Oke, okay. apa masalah lu? Eh, uh, jadi, jadi, jadi gini gue tau masalah lu Apa? Lu cuma kurang kece Pertama, ini sepatu udah bulut Ganti Oke okay. Kedua, ini celana sekolah Dekil Ngatuh, masih lu pake Ganti ah, uh, Iya, iya, iya Ketiga, itu baju gambarnya Lope Lu kan cowok, Cil ah, uh, Aku cowok ya Lu jadi gak nih dapetin cewek Iya, uh, iya, iya, iya Ganti, ganti, ganti Oke okay. keempat pakai kacamata Ini kacamata ini bagus nih Boleh, boleh, boleh. Eh, salah Itu gak Lope Tapi tadi bagus Ganti Uwe, uh, ya, mantap Oke, okay, sekarang lu udah mantap Ayo, coba kita lewatin cewek itu Ah, uh, ganteng banget Suka, suka Ah, uh, serius Bener Rezeki anak soleh Ah, uh, kamu <laughs>